Dia berhasil melarikan diri Dia tidak boleh lolos <tuk> Janis Nenek Biarkan dia pergi Dia sedang menuju kehancuran Beribu Terima kasih pada Dewi atas Ikatan darah antara kau dan aku Jadi, biarkan nenek pergi. Saatnya telah tiba. Biarkan nenek pergi. Kakekmu sudah menunggu nenek. Tidak, nenek, jangan bicara begitu, Nek. Nenek, kau tidak boleh pergi. Aku akan panggil ambulans. Halo, halo, dokter. Dokter di sini, dokter Jadis. Aku butuh ambulans secepatnya. Nenekku tertembak. Iya, ini keadaan darurat. Iya, di desa Aror Cepat ke Aror secepatnya Kirim ambulans ke sini Aku mohon, terima kasih Nenek harus selamat, Jagdis Kita harus membawa tidak, Nenek ke rumah Tidak, sahaja. tidak, nak jangan Duduk di sini sebentar dan temani Nenek Jika tidak, kau akan menyesal Karena tidak bisa mencurahkan isi hatimu Nenek, tolong jangan bicara begitu. Aku sudah telepon rumah sakit untuk dikirim ambulans. Mereka dalam perjalanan. Nenek harus selamat, ku mohon, Nek. Kau harus selamat. Biar aku lihat lukanya sebentar, Nek. Jadi, kau tidak bisa mengulang waktu. Nenek sudah cukup lama hidup. Kami tidak akan biarkan Nenek celaka. Nenek pasti selamat, Menari, Jangan menangis, Nak. Atau kau akan kukurung di kamar gelap lagi Anandi Aku hanya ingin bilang Dewi telah menjemputku sejak lama dan peluru ini Hanyalah satu cara saja Rawat anak-anak seperti Nenek merawatmu Jaga istrimu Gangga baik-baik Kau beruntung karena punya istri seperti dia Gangga, jagalah keluarga ini Jagalah anak-anak dan jaknis kekanakan dan terkadang dia juga suka nakal curahkanlah kasih sayang padanya anak-anak kalian keluarga jadi Nenek minta Kenanglah Nenek Jangan takut Nenek Nenek tidak boleh pergi Nenek tetap bersama kami Nenek tidak akan Bersama dengan kalian lagi Tapi di dekat kalian Ikatan kita tidak bisa dipisahkan kematian Ingatlah semua nasihat Nenek Nenek Jangan bicara lagi Nenek Sejak kecil aku menurut pada Nenek Kadang Nenek sayang kadang memarahiku Hari ini Nenek tidak boleh bicara Aku tidak mau menurut pada Nenek Nenek pasti selamat Jangan pergi Nenek Nenek harus selamat demi aku dan kami semua Nenek tidak boleh pergi. Ini adalah perintahku. Ini perintahku. Ah, relakan raga nenek. Jiwa nenek tidak pergi. Nenek tetap di sini bersama kalian. Sejak kecil nenek... ...membaca bagafat kita sejak saat itu kau terikat pada wujud raga jadi relakanlah ucapkan beberapa ayat nah Keinginan terakhir nenek Ya, waktu nenek tidak banyak Dengar mendekatlah Bagaimana ayah? Sampai kapan kita lari dari polisi? Sampai ayah balas semua hinaan mereka. Para warga yang dulu memohon di depanku, mereka menodai wajahku. Kurang ajar! Aku pikir jika bukan Anandi. Aku merasa gembira jika nenek tua itu tiada tapi tidak aku belum puas mana mungkin aku lari aku dipenuhi amarah karena rasa malu amarah aku tidak akan tenang belum aku bisa melenyapkan semua musuhku. Tidak akan pernah. Tidak. Cukup, Pak. Hentikan semua ini. Aku mohon. Karena kau bersikeras ingin balas dendam, kita kehilangan segalanya. Berulang kali aku hampir kehilangan dirimu, Pak. Tidak ada yang lebih berharga Daripada hidup, Pak Kita tinggalkan tempat ini Dan mengawali hidup di tempat yang baru Hei, diam! Tutup mulut, wanita payah Kau hilang akal Enyah kau Hanya pengecut yang lari ketakutan Aku manusia pemberani Mereka harus membayar akibatnya Mereka harus membayar Karena sudah menghina diriku Takut, kau tidak usah ikut campur. Hari ini akan terjadi pertumpahan darah di Jaisa. Akan kutumpahkan darah musuh-musuhku. Pak, dengarkan aku. Kita harus penuhi keinginan terakhir dari nenek. Nenek melarang kita berduka atas kepergiannya. Kita semua lepasnya dengan gembira. Kau akan dilahirkan sebagai putriku. Selama ini kita selalu mencelakai orang lain. Mengakibatkan rumah, keluarga, dan hidup kita. Semuanya hancur. Kita menderita walaupun membuat orang lain menderita. Jadi aku mohon hentikan. Tinggalkan jalan penuh dosa ini. Mari kita hidup dengan tenang. Biarkan mereka hidup tenang, Pak. Jangan beras dendam lagi. Tolong hentikan. Baik dan bersikap seperti pengecut. Aku harus tinggal di rumah bersamamu. Aku harus selesaikan urusanku dengan Anandi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa. Tenang. Baiklah. Kalau begitu, Aku terpaksa berbuat sesuatu Aku akan pergi melapor pada polisi Eh, apa? Apa kau bilang tadi? Ayah Dengar Jika aku tidak sibuk Mencari cara untuk bisa Melenyapkan Anandi Maka kau tidak akan hidup lagi Lepaskan aku Kau sudah membuat banyak kekacauan Tidak lagi hargi Kundan Ambilkan tali Cepat Cepat Ambil tali Duduk Gundan, ayo. Tali. Tapi ayah Jangan dengarkan dia Kundan Dia selalu membawamu ke jalan yang salah Dia sudah mencuci otak ibu Jangan tiru ayahmu Berjanjilah pada ibu Jangan dengarkan dia Tolong, jangan dengarkan dia, Buang nah. lagi? Jika kau putraku, kau harus menurut padaku Ibumu sudah hilang akal Ayah ingin selamatkan hidupnya Lepaskan ibu, nah. Ini sangat penting Dengar, kundan Jika kita tidak bertindak sekarang Maka kita akan menyesal Karena kita kalah dari seorang wanita Ambil kata Jangan, Kunda. Dia membawamu ke jalan yang salah lagi Jangan dengarkan dia Dengarkan ibu Lepaskan ibu Cepat, ambil, ambil tali Jangan dengarkan dia Demi ibu, nak Jangan ikat ibu. Jangan. Lepaskan ibu, nak. Kau putra ibu. Jika kau sayang pada ibu, lepaskan ibu, nak. Kau sayang ibu, kan? Lepaskan ibu. Kau terlalu banyak bicara. Lepaskan, pak. Nah, ternyata dia tidak mudah menyerah, ya. Lepaskan Diam. ibu, nak. Lepaskan. Diam. Ayo jalan.